Oke, okay, kita akan bahas ya mengenai anatomi secara umum. Jadi, anatomi itu asal adalah ilmu ya. Ilmu tentang struktur tubuh. Dari bahasa Yunani ya. Dari bahasa Yunani dia dua kata ya. Ana itu artinya adalah mengangkat ya. Dan tomi itu memotong ya, nah jadi dia sinonimnya juga dengan dissection ya, nah dissection itu disaksinya memisahkan, sementara section itu juga memotong ya, jadi dia anatomi itu ilmu urai ya, ilmu urai tubuh manusia, dasar utama dari ilmu kedokteran ya. Jadi mengenalkan mahasiswa sebagai besar terminologi kedokteran. Jadi ibaratnya kalau e, fisiologi itu adalah peristiwa sejarah, anatomi adalah geografinya, tempat peristiwa terjadi. Jadi fokus anatomi adalah struktur, namun struktur dan fungsi itu harus e, dipandang sebagai satu kesatuan. Ya. Nah jadi nanti anatomi ini ada beberapa pembagian. Ada menurut ukuran, Kemudian ada juga menurut perkembangan, tumbuh kembang. Kemudian ada juga dari surface dan radiological. Ya. Lalu ada juga ban. Kalau menurut ukuran itu akan dibagi menjadi mikro dan makro ya. Kalau mikro itu biasanya di histologi dan sel, ya, ilmu jaringan dan sel. Nah, kalau makro ini nanti ada dia persistem dan ada juga prergiu ya. Nah, kalau prergiu itu berdasarkan wilayah tubuh dan kalau persistem itu fungsinya untuk membentuk kesatuan organ ya. Dan kalau di sistem ini nanti biasanya dasar untuk pembagian blok. Eh, nah, blok kedokteran ya, mulai dari blok kardiovaskuler, respi, diges ya, sampai dengan lain-lain ya. Nah, surface itu permukaan ya. Permukaan ini dengan diagnostik fisik bisa palpasi, perkusi, auskultasi ya. Lalu radiologi ini biasa bersifat penunjang ya sementara kalau untuk dari perkembangan itu ada dari embriologi untuk ilmu yang mempelajari janin sampai dengan lahir kemudian ada pediatrik untuk struktur tubuh anak postnatal neonatus ya. dan juga ada teratologi ya untuk ilmu monster yang terkait dengan malformasi kongenital ya oke okay, ini contoh dari anatomi kita yang kita pelajari berdasarkan regio ya. Regional anatomi ya. Nah, jadi kita akan membagi tubuh itu menjadi sebagian besar kepala, bat kemudian leher, kepala dan leher lalu trunkus dan juga abdomen ya serta ekstremitas. Jadi kalau dari kepala itu ada kaput ya. Kemudian ada kolom ya lalu ada juga ketorak ya toraks lalu abdomen di perut dan juga pelvis pelvis itu bahasa latin dari bangkok nah, jadi memang asal usul katanya dari bentuk pelvis yang ketiganya torak abdomen dan pelvisnya membentuk suatu trunkus. ya lalu ada juga brahim lengan atas ya untuk ekstremitas brahim kemudian anti -brahim, ya, dan juga manus ya ini membentuk ekstremitas superior atau membrum superius ya. kemudian ada juga kalau superior atas berarti ada lawannya bawah ya. Bawah itu ada regio femur, crus atau petis ya. Dan juga pes telapak kaki ya. Nah, femur, crus dan pes ini kesatuannya adalah membrum inferius ya. Ekstremitas inferior ya. Oke, okay, selanjutnya. Ini kalau dari tampak depan. Bagaimana dengan tampak belakang? Ya. Ada kaput. Tetap kolom ya. Kemudian terunkus. Terunkus tapi yang dorsum ya. Nah, terunkus dorsum. Ya, ini tampak belakang dari brahium. lengan atas ya. Kemudian antibrahium dan tadi manus ya yang ketiganya membentuk suatu membrum superius ya. sementara membrum inferior inferius ya Itu akan ada Femur, Cruise, Dan Pest tadi ya. Kita telapak kaki ya. Oke. Okay. Ya kalau kita Zoom lagi ya. Kita bagi lagi. Akan ada beberapa Regio-regio spesifik ya. Kalau dari Leher itu ada leher depan ya regio cervicalis anterior ya. cervicalis anterior kemudian ada yang lebih jauh itu cervicalis lateral ya lalu ada segitiga yang dibentuk oleh regio cervicalis lateralis dan regio parasternalis ini trigonum ya segitiga bahasa Latin trigonum, pectoralis clavi itu tulang selangka, pectoralis adalah dada ya. Nah kemudian ada regio presternalis ya dari sternum tulang dada presternalis. Lalu ada lebih lateral dari presternalis, itu ada regio pectoralis, ini pectoralis ini tulang, uh, lebih ke otot dada ya, uh, pectoralis, lalu ada di bawah payudara, ini regio inframamaria. Ya. Mamaria ya. Ya. Lalu ada di bawahnya ini yang sering dikeluhkan kalau di IGD oleh pasien jantung regio epigastrik ya. Seperti juga pada nyeri ulu hati ya. Ini wilayahnya di sini. Kemudian ada regio hipokondriaka. Ya. Hipokondriak kondriak ini asal katanya dari tulang rawan ya maksudnya tulang rawan dari kosti. Lalu ada tali pusar ini regio umbilicalis. Kemudian ada perut ya regio abdominalis lateralis. Perut bagian yang lebih jauh. Lalu ada bagian di atas uh, di di bawah di, di perut lateral di bawahnya ada regio inguinalis ya ini menjadi salah satu lokasi untuk hernia ya inguinalis lalu ada di, di sebelah uh, kanan itu regio dari in, regio inguinalis ada regio pubika ya. Pubika ini nama lainnya adalah hypogastrium. Lalu di bawah hypogastrium itu ada regio uru untuk urin dan genital ya. Untuk alat reproduksi ya. Oke, kalau kita servikalis anterior tadi di sebelah lateralnya ada regio sternocleidomastoid ya. Dibentuk oleh sternum dan tulang mastoid ya. Kemudian ada regio deltoid di dibawah dari di Lalu ada di ya. Bahasa awamnya regio aksilaris, ketiak ya, armpit ya lalu ada kalau payudara ini regio mamaria ya lalu ada lengan depan ya regio lengan atas bagian depan ini brahi anterior ya. lalu ada lipatan siku lipatan siku ini regio cubitalis anterior ya atau fossa kubitalis ya lalu ada regio antibrahii anterior ya. antibrahii anterior ya telapak tangan ada juga palma ya atau vola kemudian ada segitiga yang dibentuk oleh femur ya. trigonum femoris ya. nah, lalu ada regio femoris anterior femoris anterior Lalu, Regio Genus Anterior ya, nah ini sering dikeluhkan oleh pasien osteoartritis ya, nyeri-nyeri sendi. Anterior yang biasanya ada berat badan, berbih ya, obesitas. Lalu ada betis ya, betis ini Regio kalau di bagian belakang, kloris, posterior ya. Lalu kalau depan berarti anterior cruris anterior ya. dan punggung kaki ini dorsum pedis ya. oke itu kalau kita bagi regio bagian depan ya sementara kalau bagian belakang ini akan ada regio varietalis lalu ada regio oksipitalis. Ya. Lalu regio di leher ya servikalis posterior. Ini sering dikeluhkan oleh pasien-pasien hipertensi maupun dislipidemia ya menjadi lokasi nyeri. Lalu ada tulang punggung ya. Bahasa awamnya regio vertibralis ya. Kemudian ada regio infra scapularis. Ya. Ini di bawah dari tulang skapula. Kemudian pinggul, regio lumbalis, lumbalnya. Bisa nyari punggung bawah ya. Nyari pinggang ini dikeluhkan pasien-pasien OA maupun ya, HNP biasanya lalu ada sakrum ya tulang ekor ini regio sakralis. dan anus ya, untuk lokasi inspeksi ambeien ya hemoroid anal lalu seperti bagian depan tadi ada regio deltoida regio scapularis lalu regio axilaris kemudian regio brahii posterior lengan atas bagian belakang lalu siku ya regio lipatan siku ini cubitalis cubitalis ya, posterior Lalu ada lengan bawah bagian belakang regio antebrachii posterior Ya ada punggung tangan dorsum manus ya Kemudian um, bokongnya regio glutealis ya Lalu paha belakang, regio femoris posterior. Ya, kemudian lipatan antara paha dan betis ini namanya adalah regio genus posterior atau nama ini adalah fossa poplitea ya lokasi favorit untuk varises ini, ya nah lalu ada betis bagian lebih atas regio suri ya surai sana kemudian betis ya Reg regio cruris posterior ya. Lalu ada yang lebih lateral, lebih agak ke depan. Ini regio cruris anterior. Lalu ada dorsum pedis dan juga ini ada calx atau regio calcanea. Dan juga ada telapak, telapak kaki ini planta ya. Oke, inilah tampak dari belakang ya, regio-regio tubuh manusia. Nah, selain kita bagi regio, kita perlu tahu juga ada yang namanya pembagian bidang dan aksis atau sungguh ya. Jadi yang pertama ada bidang sagittal. Nah, ini bidang sagital ini membagi antara kanan dan kiri, yeah. secara vertikal ya, tubuh manusia. Lalu ada bidang, selai, uh, bid, ini bidang ya, sagital ini bidang, kemudian kalau sumbu dari sagital ini adalah aksis longitudinal ya. Atau sumbu vertikal, kalau aksi sumbu itu satu garis, kalau sagital bidang itu berarti dua dimensi ya. Oke, selanjutnya ada sagittal aksis juga ya. Yang nomor tiga ini ya, dia membalas secara vertikal ya dari depan ke belakang. Kalau longitudinal itu dari atas ke bawah tadi ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu bidang sagittal mediana ya. Median sagittal plane ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5 nih. Bidang transversal ya. Transversal plane, ya. jadi membagi atas dan bawah ya, Di secara horizontal ya, dari kan ke kiri bidangnya ini, kemudian kalau aksisnya, sumbunya itu berarti transversal, transverse, axis ya, dan nomor 7 ini ada bidang frontal ya, frontal plane. Ya, setelah tujuh bidang dan aksis di tubuh manusia, ya, jadi soalnya ada beberapa garis-garis penting yang menjadi patokan dalam pemeriksaan fisik. Itu ada linea linea mediana anterior, mediana anterior, kemudian ada linia axillaris anterior ya. Lalu ada linea medio clavicularis. Ada juga nih linea parasternalis ya. Jadi para Parak itu artinya memang bahasa Palembang dekat nah. Nah, jadi di dekat sternum. Nah, kalau di sternumnya betul itu ini sternalis ya. yang menjadi lokasi favorit untuk batas jantung ya. ada pemeriksaan torak. Kemudian, kalau ada arah mendekati kepala ya, itu arah proksimal. Lawannya menjauhi berarti distal ya. Oke. Ini juga proximal, ekstremitas bawah inferior, dan juga distal. Lalu ada garis utama ya, sumbu utama yang lebih hitam ini. Ini garis utama, main line of lower limb. Jadi garis utama dari ekstremitas bawah ya. Lalu ada linia mediana posterior ya. Jadi, yang kalau kita lihat tubuh, sumbu-tubuh dari bagian belakang ya. Kalau yang tadi dari depan. Nah, sekarang kita ke belakang. Nah, ini di belakangnya ada arah ya. Kalau arah yang garis merah lebih tebal ini, ini ke arah kepala, berarti kranial. Lawannya itu ke arah ekor. Ekor itu artinya ke arah kaudal. Kalau arahnya ke tengah, sumbu tubuh ini arah medial, lawan dari medial menjauhi sumbu tubuh itu lateral ya. Kemudian ada garis putus-putus ini yang merah di sekitar punggung ya, bagian tengah ini linea paravertebralis ya. Nah, lalu ada garis putus-putus di sekitar skapula, jadi lidnya scapularis ya dan juga ada di sekitar ketiak ini, linea axillaris posterior. Oke, okay. kemudian kalau kita stase di ortopedi atau di benda, atau mungkin bisa juga kulit mau laporan status ada kasus di bagian ekstremitas bawah ya, ini ada garis utama juga nih yang tadi main line of lower limb ya kemudian ada arah ke atas mendekati tubuh proksimal, lawan proksimal tadi distal ya. nah kemudian kalau yang lebih spesifik untuk di betis dia ada yang namanya lebih menjauhi sumbu tubuh itu fibular atau bagian lateral dan juga ada bagian yang lebih medial, itu tulang tibia ya, tibia atau medial. Jadi itu regio arah berdasarkan kedekatan dengan struktur tulang yang di dalamnya. Ya kalau dengan ekstremitas superior, ini kaki tadi ya. Ekstremitas inferior, ini ekstremitas superior ya. Ekstremitas superior ini ada arah yang berdekati tubuh Ini proximal Lawannya adalah distal ya lihat ada garis utama Main line Of the upper limb ya. Ada di dekat tulang radius Os radius ini radial atau lateral Yang bagian lebih jauh menjauhi tubuh Lawannya adalah ulnar ya atau bagian medial ya. Ini kita penting untuk persarafannya seperti pada pemeriksaan kasus morbus hansen ya lepra. Ini persarafan-persarafannya persarafannya, kita bagi menurut review seperti ini. Nah ya. Resudama ini main lain juga ya of the food ya. Kemudian ada yang lebih menjadi subuh tubuh lateral, yang mendekati adalah medialnya. Kemudian juga ada arah di sekitar permukaan. Di ya. sekitar permukaan itu adalah superficial. Bagian luar, lawannya adalah bagian dalam profunda. Berdasarkan patokan kulit. Ya. Ini contoh gambarnya. Superficial lebih dekat dengan kulit dibandingkan profunda. Kemudian ada juga rongga ya, rongga-rongga yang di tulang. Pada alat berongga ini pakai superficial dan profunda juga. Karena ada istilah lain ya, dalam, luar, terior, eksterior ya, Ada invaginasi, vagina itu artinya sarung yang bungkus ya. Invaginasi melekuk ke dalam ya. Lawannya keluar itu evaginasi ya. Ini ada perkembangan dinding struktur berongga di tubuh itu ada rongga kranial otak ya, vertebral ini medula spinalis ya. Lalu ada bagian ventral, ya, lateral, hal yang tadi ini bagian lebih bawah thorax ya dada, abdomen pelvic bagian perut ya. Di ini dilapisi membran serosa. ya. Oke itu anatomi berdasarkan regio. Selanjutnya kita bagi Anatomi berdasarkan sistem, ya. Kita bahas dari muskuloskeletal. Nah, ya, ini muskuloskeletal ini kesatuan dari otot skeleton adalah sistem rangka, ya. Ada beberapa FK yang membagi menjadi uh, bloknya. Ini digabung muskuloskeletal dengan neuro, ya. Tidak masalah. Ada ya, juga pencernaan di gas, ya. respi, pernafasan, ya. Sirkulasi kardiovaskuler, traktus urgen itu urugen itu ini kemih dan kelamin ya, endokrin untuk hormon, kulit dan juga penyambung ya. ini tapi lebih kita bahas di histologi ya.